Masih di tahap proses pembuatan layangan, guys. Ini hanya cuma sekedar cari hiburan supaya tidak jenuh, guys. Dari Padang Anggur, mau berburu juga dan masih keadaan Agak kurang fit Jadi kita Cari hiburan saja Cari yang panas-panas Supaya -panas. tidak pusing Dan apabila Sahabat semua Apabila berminat Bisa juga beli Di kita